Oke, okay, ketemu lagi kita di Prostic Gaming dan di sini saya secangkir, uh, saya akan coba-coba main game FIFA Mobile. Di sini saya sudah sekitar dua hari mainnya dan oke okay, kita coba aja dan di sini saya lagi mencoba-coba menyelesaikan tur liga. Oke, okay, setelah menyelesaikan Tour liga mungkin akan berlanjut ke coba push supporter ya di sini maaf aku itu masih cupuk dan hanya ya sekedar bikin konten aja mengisi waktu luang jika teman-teman senang ya silahkan nonton dan ini hanya sebagai pengisi waktu luangku ya bikin konten gini oke bentar ini mohon maaf ya aku cupuk ya ntar aku setting dulu ininya biar enak dilihatnya Oke sabar oke di OBS sama aja ya oke wait wait wait kok aduh dia terputus coba nyambungkan lagi wait wait wait sini sih udah connected sih coba kita matikan aja dulu nyalakan lagi oke coba Oke okay, kita lanjut Oke okay, maaf ini aku cupuk Dan kita coba selesai Tenangin semuanya dulu ya nah, Aku ragu incer yang di bawah <laughs> Oke okay, incer yang di bawah Sabar Oke okay. Oke okay, hontak Oke okay, aku incar yang di kiri ya Oke okay terakhir Oh, nggak kena coy <laughs> oke okay. ah oh, nggak kena coy oke okay, harus gini nih ah. oke okay, selesai dari lima per delapan 8, 8. oke okay, kita lanjutkan kantor liga ini yang terakhir ini kita lawan deh jadi unit 45 ya oke okay. kita lawan buat lagi nah, habis ini kita coba main versus tar bentar, bentar dicoba dicoba ini yang oke. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oke, okay, terobos mantap jiwa. Oke, ketemuan dan gol Ah, kenapa -kenap. nggak menang dia? Oke, terus test. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oke hai, sprint, sprint, sprint, lari, lari, lari, Lari, lari, hai, ah lanjut, oke. Robot robot robot robot robot ayo ganti Coba robot ambil bot aja guys, oke aku akan tes aja, oke, oh, kita okay, dapat, uh, serangan dari bawah, dari kanan, oke okay, langsung kita tusuk ke tengah, biasa Foden dia maju, ayu Foden maju maju maju maju, ah, uh, Aduh, lagi, ayo, ayo, ayo, bahagian Bisa sama nih Kan dengan buat aja oke Lanjut oke terobos ah salah Ini dapat, dapat Dapat Nah, dapat 35 Lanjut Coba terobos, lari guys! Lari, wener, wener! Kita coba gunting sedikit dan kita cek berapa angka. Eh, oh, bob! Apa dah? Ya, ya, wuyun! Enggak Buk, ayo, ayo, Nggak ada puyul sama. Yara, titik ribut. Rakitik itu, tolong bawa dira titik. Oke, ayo lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari. lari, lari, lari. Terobos tembak, nah cak, cak, cukupnya tiga bola aja, cak, cak, cak, dia cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak, Yang dapat token Sudah pasti dapat token TOR ya. Oke okay, selesai Kita coba lihat tadi Kita bisa ambil hadian gak ya Oke okay, 46 Ini butuhnya 120 90 60 Ini 40, 40 80 plus Beli gak ya Beli, gak ya, beli aja ya Oke, kita coba lihat, dan bagus. kalau bagus konten ini kita akhiri. 85 ke atas konten ini kita akhiri. Aduh enggak waktu lanjut. Tuh, ini bisa ngukur ini, 20 lah, janganlah. Oke kita lanjut ke Turki sudah karena sudah ikon sudah Liga sekarang yang latihan harian oke okay. sesuai dengan tadi kita lanjut aja oke okay, ini tinggal satu ini aja ya. ini enggak mungkin aku selesaiin karena pakai token Viva oke okay, kita lawan Liverpool Ayo, ayo, ayo, oke, okay, mungkin ada pertama. Kok jadi agak-agak gimana di FIFA ya? Jadi, nih mesinnya mau nyoba ya, guys. Oh, maaf kalau masih banyak kekurangan. Okay. Ayo, ayo, Gojek, dia uh, di robot. ya okay, coba ah salah over dia guys coba ah dapat okay, rebut dia tujuh tujuh tujuh coba coba minus puyor eh rebut puyor puyor puyor mana boding puyor aduh hampir ah aduh harus diulang dalawan bot lo, selahan para saudara oke coba pernah berikutnya, ayo terpancing lo kalian, bot-bot. ayo bot, aku hampir, hampir direbut guys, hampir direbut guys. kita coba, coba, coba. ah itu dong lawan kita ini harus menang ini, ini harus ke aduh oke okay, dapat serangan balik serangan balik oke okay, terobos terobos dia guys oke okay, jangan berdua sabar ah tipu dia kan tipu dia kan langsung aja hebat hmm. gitu gampang gitu, gitu guys kalau lawan orang beneran kayaknya nggak bisa digitu deh Oke kita next aja Oke robot robot robot robot Oke dapat ah enggak pelanggaran loh masih gitu pelanggaran sih Oh pelanggaran dia aku Oke kita full ke Puyol Enggak, enggak dipotong. Oke, kita potong juga. kalau gitu? Ah, ah, ah, ah, ah, Coba terobos. salah salah hai. Hai, hai, Oke oke ya ah, itu, malah, cantik FC. ah nggak ada body deh, ini dapat eh dulu, sabar. sih, tapi dari tengah sih. coba, lihat lagi, wah lagi. ah, kok ke situ sih? coba ah oh, orang-orangnya ah, waktu nah, oke okay. okay. Diantara Tiang, Pak Tuh, ini oke. Oke, ini sudah selesai besok lagi, guys. gak bisa yang gak ada token. Oke, okay. okay, kita keling Oke, okay, jadi untuk saat ini. Sampai di sini aja. Terima kasih, udah mau mampir. Bye bye.